Bang, <tuk> <tuk> nah, nah, bang, nah. Apa itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi dalam cerita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi dalam cerita nanti. Guys, sekarang lagi ada di sumber. Kita ada di cumber. Dan saya di sini pengen ceritain. Kejadian waktu itu, anak kecil mandi di kali ini, kali sumber ini, dia itu terbawa arus air. Padahal, arus air itu tidak terlalu deras, dan konon katanya, kata warga sini, itu anak itu dibawa oleh sosok muncul. Kalau bahasa Indonesia itu bisa jadi itu jenglot, atau mungkin... Ya bahasanya, jauhnya itu muncul gitu. Nah, dan saya juga di sini pengen membuka mitos di sini, pengen membuka misteri di sini, bahwa benar apa enggak anak itu dibawa oleh muncul, dan sampai sekarang begitu lamanya enggak diketemuin, seperti itu saudaraku, sahabatku. Dan saya juga membawa mediator, membawa med med mediator tiga orang. Biar bisa saya tanya-tanya. <tuh> Jelasnya, oke saudaraku, kita langsung aja terbangin panggil mediator kita. Tiga orang, ada warga sini, dan ada Mas Arya, dan ada Abang saya. Oke, langsung aja. Bang, iya. oke saudaraku, akan saya langsung masukin makhluk-makhluk yang di sini bener apa enggak bahwa anak kecil itu dibawa buncul sampai sekarang nanti ketemui seperti itu dan sebenarnya seperti apa sosok buncul itu saya pengen tahu sebenarnya itu cuman yang namanya buncul itu emang makhluk yang benar-benar kesaktiannya itu memang benar-benar sakti karena untuk menangkap buncul aja mungkin perlu guru yang benar-benar sakti seperti itu sebenernya. jadi kita langsung aja sama mediatornya kita masukin makhluk itu biar langsung bisa kita nyeketanya bener apa enggak di sini, tuh ada short muncul yang bawa anak kecil itu coba langsung masukin kalau duduk duduk dulu ya langsung duduk duduk saya coba tarik langsung masukin semuanya langsung Assalamualaikum. Kalian pernah ke sini? Saya pengen nanya apa benar anak kecil itu yang tenggelam di sini terjerat bawah air itu dibawa oleh buncur benar apa enggak? Ya. Ya. Ayuh, ke sini. Saya pengen buka mitos itu. Bener apa enggak anak itu dibawa buncur? Saya cuma penjaga di sini. jadi buncur itu atasan kalian. Benar. Jadi saudaraku. Hmm. Buncul itu <tuk> mungkin ini bawahannya seperti ini. Dan seperti saya bilang tadi bahwa buncul itu emang susah kita tarik karena kesaktiannya itu luar biasa. Saya pengen tanya apa benar buncul itu setiap tahun dia memakan korban di kali sumber ini? Hahaha benar. Oke kalian mengusir kita itu lo gimana anak itu sembunyiin? tahu tahuannya, tahu tahu, penjaga di sini cuma jaga. ternyata muncul itu. sudah dingkang, udah apa kang, Oh, wahahaha, aku penakut sakaraja saya, Saudaraku tadi itu ada percikan api di sana. Itu percikan api apa itu? Wah, itu salah satu benda pusaka raja saya. Oh. Ternyata itu salah satu benda pusakanya. Eh. Allah Allah wahai saudaraku, mm. oh pak, oh, Apaan uh. saya pengen tanya. Uh. Apa benar setiap tahun di sini itu mau makan korban anak kecil? Emang benar? Itu uh. ya. udah tugas kalian. Nah. raja. Terus raja kamu letaknya uh. Ada di mana raja kamu? Enggak usah tahu oh. itu. <laughs> uh. Uh. Okay, ternyata hmm. mereka gak mau modal letak itu ada di mana dan sejujurnya saya juga enggak bisa enggak bisa mendeteksi makhluk di gundul itu karena mungkin gundul dingin oh. apa itu oh, nah. apa itu nah. apa itu tadi nyala itu salah satu lagi benda pusaka coba coba coba coba kita lihat dulu sana आओ आओ देखो चले आओ Okay, saudaraku, tadi itu api yang tadi kelebatan api itu masuk ke bawah pohon waru doyang ini. Dan menurut orang juga waru doyang ini mungkin terkenal angker. Ada susah pentilanak lah, lah. Saya masa bodoh dengan makhluk itu, yang jelas saya urusan saya dengan si Buncul itu. Dan katanya benda pusaka yang tadi itu termasuk pusaka milik si Buncul itu. Coba kita lihat ke sana lagi. Tapi itu ada apa yang bisa menjadi kita? dia masih di sini semua dan langsung aja langsung aja kita sadarin langsung aja kita sadari allahu Allah akbar allahu akbar hendaknya aku daripada ntar nyerang saya lebih baik saya sadarin dulu allahu akbar Allah. Allah. Allah. Тюбей oczywiście. Хватит. Тюбей! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saudaraku Bisa saya sadari Alhamdulillah Gimana saya? Kamu siap Baik ya? ya? ya? saudaraku Kita akan langsung aja Kita akan langsung aja ke sana Kita ambil bunda pusaka itu bener gak itu benda pusaka salah satu milik dari raja buncul itu oke kita akan langsung aja ke sana kita langsung pengambilan ayo kita ke sana dulu api api itu kalau menurut pandangan saya bahwa itu batu seperti mustika yang tadi keluarin api dan ceret-ceret kayak gitu dan kalau yang tadi terbang itu seperti tongkat atau itu peris saya kurang tahu akan saya langsung deteksi langsung dan akan saya ambil dan itu dan saya cari di lokasi-lokasi itu oke saudaraku akan langsung saya deteksi dan saya ambil situ eh, saya lihat itu, itu kuntilanak itu di atas. Kelihatan nggak di kamera? Nggak kan kelihatan dong? Tidak kelihatan di kamera. Itu dia jelas banget itu. Lihat ke bawah, kakinya itu ngemper ke bawah. Tapi kita nggak ngurusin kuntilanak ini. Emang ini warudo Terkenal. Kalau warudo itu terkenal, pasti ada kuntilanak itu pocong tapi nyai enggak peduli ini nih. Yang saya cari itu tadi benda pusaka yang tadi. Mungkin tadi energi ini, nih. Yang gede itu narik kecil. Asa sorry lah. sepertinya yang tadi itu melangkah ke sini arah di batu ini kita itu lokasinya di mana kan saya deteksikan alhamdulillah saudaraku ternyata kerusakannya seperti ini bentuknya seperti itu sukun deh seperti kita naik dulu kata Oke, saudaraku seperti inilah benda kerusakan itu dan masih Panas walaupun di air tapi terasa panas. Mungkin karena energinya mungkin energinya sangat kuat. Lutut seperti ini di kusupondih dan kita akan panggil aja Mas Arya mereka takut ada apa-apa di sana. Bang Mas Arya. sudah saya ambil ya. dan benda pusakanya itu bentuknya juga. seperti ini hmm. seperti tusuk pundi mungkin kayak tusuk pundi enak-enak itu iya yang selesai ya tusuk itu oke saudaraku cukup di sini aja mungkin benda pusakanya juga udah saya ambil dan sebenarnya ini sebagian kesaktian si buntul itu sebagian dari kesaktian si buntul itu insya allah pusaka ini saya ambil, saya simpan. Nanti. Dan si muncul itu pasti dia akan datang ke rumah. Entah itu apa-apa. Yang jelas. Kalau seandainya dia datang sampai datang ke rumah. kan saya ketuk dan akan saya tanya. Jangan sampai sekali-kali lagi. Sampai nelan korban anak kecil. Sampai hanyut dibawa sama dia. Pada akhirnya akan diketemuin. Makanya ini akan saya simpan. Akan saya simpan. Dan kalau masih buncur itu masih tetap membandel, dia masih memakan korban, akan saya datang ke sini lagi, dan saya akan sekaligus berduel sama sama si buncul itu. Dan mungkin tanpa kamera, karena itu sangat berbahaya sekali. Seperti itu, saudaraku. Dan mungkin sekelas guru pun juga susah kalau untuk ngadepin buncul seperti itu. Kasih daraku cukup sekian aja, dan benda-benda ini juga akan saya bawa pulang dulu. Untuk saya tahan dulu. Oke, saudaraku, cukup sambil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung ke sana ya. Oke, matikan kamera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudaraku, sahabatku. Saya membuat video ini lagi, itu langsung kejadian waktu jam 9 sampai jam 11 tadi, pengambilan pusaka muncul dan pusaka itu bisa bawa pulang, saya bawa pulang sengaja, saya bawa pulang biar dia datang. Ternyata belum selang satu hari. Saya tidur jam 1. jam 2 tiba-tiba di samping saya itu seperti ada orang yang nyekap. Ternyata si bunjul itu. Ternyata si bunjul itu. Dan dia minta dikembaliin pusaka itu. Dan benar benar kata Ujang Gustami juga bahwa sosok bunjul itu nggak mudah ditakluki. Dan seperti halnya waktu dulu di Pamijahan sampai-sampai orang itu terkenal karena menangkap buncul. Nah, padahal buncul itu ternyata palsu. Itu juga karena dibongkar oleh Ujang Gustom, Kang Ujang Gustom Cilbon yang punya yang punya pada anti Galong di situ patok. Nah, di situ juga saya juga baru tahu bahwa buncul itu memang benar-benar kesaktian -benar memang benar-benar luar biasa. Walaupun sebenarnya muncul itu tetap masih bisa ditaklukin karena kekuatan, ilmu semuanya itu punya Allah bukan punya perorangan disitulah saudaraku dan pusaka itu juga masih saya pegang masih saya pegang pas saya tidur dia datang dia, dia hampirnya kayak saya saya bangun dan disitu saya melakukan perlawanan dan Alhamdulillah Alhamdulillah baik-baik aja Dan dia minta itu menghilang kemana Dan saya coba meditasi Saya, saya coba kontak dia Ternyata dia itu benar-benar minta dibalikin Itu pusaka itu Dan saya juga tetap pertahanin Pusaka itu saya pertahanin pusaka itu. Kalau dia udah janji Gak bakalan memakan korban Apalagi anak-anak yang lagi mandi Enak-enak tiba-tiba ditarik Ke bawah disembunyiin Sama dia pada akhirnya mayatnya gak diketemuin sampai bertahun-tahun di situ. Nah di situ juga makanya saya tahan busaka itu. Kalau seandainya dia mau bikin perjanjian, kalau dia nggak mau, nggak bakal lagi nenggelamin anak kecil, apalagi sampai disembunyiin bertahun-tahun. Pada akhirnya mayatnya nggak ketemu. Kalau dia mau bikin perjanjian itu, akan saya balikin gitu, busaka itu akan saya balikin peserta itu dan kalau dia nggak mau ya apa boleh buat akan saya lawan cukup tenaga saya insya Allah saya juga akan memanggil rekan-rekan saya untuk memandu saya dan dikala itu masih nggak mampu akan saya datangi guru saya seperti itu karena semua ilmu semua kekuatan itu bukan milik kita Tapi milik Allah subhanahu taala Jadi percayalah saudaraku perkuat Perkuatlah Iman kita Perdebalah iman kita Belajarlah sama kiai kita Belajarlah sama ustaz kita belajar sama habib kita beriman kita itu kuat, teguh Gampang bangga apalagi Sama hal-hal makhluk halus seperti itu Biar kita itu Kalau kemana-kemana Alhamdulillah selalu di Jaga dan selamat sampai tujuan, seperti itu saudaraku. Dan cukup sampai di sini aja, saudaraku. Penjelasan saya yang jelas besar itu, masih saya pegang, itu saudaraku. Dan memang Ujang Gustomi juga, Kang Ujang Gustomi yang terkenal sakti juga, dia gak mampu, dia gak mampu menangkap muncul itu. Karena yang benar kesaktian si muncul itu memang benar, benar, sakti sekadar aku cukup sampai di sini aja dan saya juga membuat video ini langsung begitu saya dapat serangan saya, saya lawan apa saya panggil pengorokan saya dan saya bikin video ini dan akan saya sambung dengan video yang waktu jam 9 saya buat seperti itu oke sekadar okay, cukup sampai di sini. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh